Pada hari itu kesibukan manusia dengan dirinya sendiri-sendiri Lebihlah hebat daripada sibuk memperhatikan orang lain Saking sibuknya orang ketika itu pak Buka Al-Quran sekarang Lihat Bagaimana Allah menyebutkan Orang satu dengan orang lain tidak peduli Buka surat Al-Mu'minun Surat yang ke-23 ayat 101. Tafadhol dibuka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idzanu fi khafis sur. Fala ansaba bainahum yauma idzin Ada al Qur'annya? Ada ketemu ayatnya? silakan lihat terjemahannya Perhatikan suasana Nanti Saya akan ketemu dengan anak kandung saya pada hari kiamat Menurut bapak ibu apa yang akan saya lakukan dengan anak kandung saya Menurut ibu apa yang saya lakukan Saya sapa enggak Ngobrol enggak Kira-kira ibu kalau jumpa dengan anak gadis ibu nanti Pada hari kiamat di Padang Masyar Ngobrol enggak Cerita enggak. Sementara itu, bapak dan ibu sangat kenal dengan anak-anak masing-masing, dengan suami masing-masing, dengan istri masing-masing, dengan kerabat, dengan cucu, cicit. Benar-benar kenal. Walaupun saat itu wajah bapak dan ibu, usia bapak dan ibu, kita semua sama, sebaya-sebaya. Tapi udah saling kenal seakrab-akrabnya, kenal anehnya, lihat nih, ayat. Anehnya kata Rasulullah Fala ansaba baynahum Ya, Maka tidak ada lagi Yang akan mengakui Dan yang akan peduli Dengan nasab masing-masing Kamu anak saya kan Udah nggak peduli Nampak anak di depan hidungnya Dia kayak nggak kenal Padahal ini saling kenal Si anak kenal banget dengan bapaknya Bapak kenal habis dengan anaknya Tapi mereka tidak mau saling sapa Dan bahkan mereka pun tidak mau saling bertanya hmm, Masya Allah Suasana benar-benar seperti apa ya Sampai-sampai anak sendiri Emak sendiri Suami sendiri Istri sendiri sampai-sampai pada saat itu tidak ditegur dan tidak mau saling menegur. Diam, kapankah tegur menegur saling terjadi? Bapak ibu tahu, ketika mana timbangan amal sudah dipasang, orang mulai ditimbang. Ketahuan mana yang kurang amal masing-masing. Nah, baru saat itu, baru mencari keluarga yang dulu pernah padahal tadi-tadinya udah ketemu kemarin-kemarinnya ketemu di padang masyar saling gak peduli, saling cuek, saling diem. tapi ketika ketahuan amalnya kurang bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan satu saja kurang amalannya Allah perintahkan cari penambah yang satu itu maka dia pun mencari dengan susah payah, seluruh padang masyar dicari nah, zaman dulu, zaman nanti kan gak ada HP ya bu ya, SMS di mana nah. Ma, aku di koordinat titik koordinat anu lo, udah nggak ada cerita gitu-gituan, susah payah nak cari di makku berada, karena orang yang paling sayang dengan anak nanti hanyalah mak. Tapi di akhirat, setelah perjalanan mencari yang sulit dan berat, akhirnya ketemu dengan maknya, baru mulainya apa? Mak, si mak melihat kepada anaknya, mau apain teh? gitu loh bu mau apa ente ngapain sini saking takutnya si emak dituntut oleh si anak padahal si anak minta berbagilah sedikit dari kesolehan mak dari pahala mak yang ada supaya amalan saya bisa menutupkan diri saya tidak diazab apa kata si emak nanti ketika tahu niat anaknya begitu sorry sorry ya gimana kalau nanti saya yang ditimbang amal saya juga kurang dan udah saya bagi sama ente nanti siapa yang akan bagi ke saya udah nggak mau saat itu egois abis pak maka kata Rasulullah tiga keadaan pada hari kiamat orang betul betul super egois tidak akan peduli dengan siapapun dan tidak mau kenal dengan siapapun tidak mau diajak bicara oleh siapapun dan tidak akan mau menatap melihat siapapun tiga keadaan itu adalah pertama ketika sedang dihisap kedua ketika sedang ditimbang yang ketiga ketika sedang di atas titian